Koronka kepada Kerahiman Ilahi Pada pukul tiga sore, serukanlah kerahimanku, khususnya bagi para pendosa, dan renungkanlah, biar sebentar saja, sengsaraku, teristimewa saat-saat ajalku, ketika aku seorang diri saja. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia, aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu, tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsaraku. Pada saat itulah, kerahiman itu terbuka lebar bagi semua jiwa. Pada jam itu, engkau akan dapat memperoleh apa saja bagimu sendiri dan bagi orang lain. Pada jam itu, tercurahlah rahmat bagi segenap dunia kerahiman mengalahkan keadilan. Di mana saja engkau berada, Berdo'alah dengan sungguh-sungguh, biar sebentar saja. Aku menuntut agar semua makhluk memuji-muji kerahimanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah laut kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, Kerahiman ilahi yang terselami, naungilah segenap dunia dan cerahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Sebutkan ujub doa kita. Allah yang kudus,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 ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus.